I love Waktu ada di atas atas, waktu ada di tunggu tunggu. Tidaklah kita tidak binga, ada wajah syaitan, binga tak giri giri, duki atas nak anjur bakarnya dahulu. Nangka turunkan aki, cuy turun jalur sunnah rasul Sejak ibadah karena Allah Ta'ala. tahan tahan tahan ya sip salam salam tahan tahan tahan deh. tahan mangga payun pak tahan tahan ya tahan masih tahan. Tahan tahan. tahan tahan tahan tahan masih tinggalkan dia teking tunggu ya telitarannya goyang deh goyang aduh goyang goyang